Aduh oh. mau berak. Eh, gitu. nah. aduh. aduh, ngelukain dong. Aduh udah kena itu. Iya ngelukain doang <tuh> <tuh> Selamat malam, salam satu lebih. Sebelum kita berangkat berburu ikan kembali, kita makan mie dulu sebelum kita berangkat berburu ikan ya. biar nanti pada saat kita berburu ikan malam ini dalam keadaan perut yang terisi karena perjalanan kita mungkin agak lumayan jauh dan berburu ikan agar protein yang tercapai kita kasih ikan kita kasih telur ini mantap ini kita kasih kerupuk wah ini ini menu pemburu ikan ini porsi pemburu ikan ini menu pemburu ikan mantap sebelum berangkat salam satu hobi selamat malam malam ini jumpa lagi di channel Adar Cilas. kita akan nembak ikan ya pakai alat ini ini udah kita persiapkan kita bawa langsung dari Bengkulu Kabupaten Kaur kita cari ikan di pinggiran -pinggir jalan ini ya kita sasarnya lele kemudian gabus cari dulu ya. Oh. banyak cepatnya banget Guys. Loh, ular. Ada ular. ular. Ular, Guys. Ada ular, Guys. Ada ular. Ada ular. Gila Kan? Dup, ya kan? Kalau pemberhentiannya ya. Ini, ini. Ya, ya. Sepatnya, kalau mau diamnya. Dia Banyak amat Satu. Oh iya, iya. Aduh, oh. mau gerak, itu Nah Eh, aduh, aduh. Ngelukain dong? Aduh, aduh, udah kenak itu Iya, ngelukain doang dong Tapi dia nggak lari deh, jauh aduh. Nah badannya itu Sembus ya hmm. Aduh, di mana dia? Terus, Iya, berarti di sini-sini sini lah itu Oh, di sini bang. Nggak kelihatan gitu di senter ini udah Ini ya. Ini Bukan, ya <tuk> luka deh tuh nanti dia nanti Ini Ya. Do do do do do. Di situ bah ya, hilang dia. Luka ke tuk. Nih ada luka. Kita temu deh. sih, kenapa pinggir kayaknya ya? Heeh. Ke badan. Ngatongarin kepala ngaco. Mau nembuk kepalanya. Edah, enggak mainan. Oh iya, itu lah. Diaan itu daripada di ember. Hmm. Ah, e o vou... yeah. Baik, baik. Mana kereta rombongan? Lambus ni guys. Oh. Baik, baik, baik. Yang gini ni let tadi. Dari kepala gitu. Iya, ada pinggir. Sana. Hai, payung ni tadi ya. Dapat bang, strike. Like Lalu, air gabur. Belum. Belum. tawang masih belum ya sih ada aja lah kok apa? apa sih? B-E oh, harga price. iya ini masih hidup mau orang semua, ya? iya. pas kaki gak kakinya, tahu ada lah, itu, dia dia, kan bersama kita udah kok mirip-mirip belut gitu, kok hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, di sana ini kali hai, hai, baby hai, ya habis hai, kalau rajungan kan hai, tahu habis kan? Jadi skip. ya. Ini dalam entar masuk ke lumpur ya. nggak boleh bisa, Hmm. Oh, ini ini sebelah sini yang Vamos vamos lá para dentro